Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 74, 75, 76, 78, dan 79 pada tema 2 kelas 5 udara bersih bagi kesehatan baik sekarang kita akan jawab di halaman 74 berdasarkan cerpen tanggung jawab Ade jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. pertanyaan nomor satu Siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab ade Ade Kak Nina ibu Yofa Vina papa Yofa biici dan Pak Adi berikutnya di halaman 75 Pertanyaan nomor dua, berapa anggota keluarga Ade? Ad, ada empat orang, yaitu ayah Ade, ibu Ade, Kak Nina, dan Ade. Siapa yang bisa biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Kak Nina biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi pada Kak Nina? Kak Nina sedang sakit, sehingga tidak bisa mengantarkan kue ke warung-warung. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Ade berangkat tergesa-gesa, ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Pertanyaan nomor 6 mengapa ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak tahu teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Dimana ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Sebelum berangkat, ade menunggu di rumah Yova. Mengapa ade merasa gundah saat berlangsung Pelajaran di sekolah, Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah karena merasa bersalah dan khawatir Kak Nina tambah para sakitnya. Persembilan, apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Ade meminta maaf kepada Kak Nina dan mengatakan bahwa tidak ada ulangan. Dia merasa malu untuk menggantikan tugas Kak Nina mengantarkan kue-kue. Nomor sepuluh, apa yang dilakukan Kak Nina kepada Ade? Kak Nina mengatakan agar Ade jangan menangis dan yang penting Ade sudah menyadari kesalah kesalahannya dan tak akan mengulanginya lagi. Berikutnya di halaman tujuh kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor satu, Menurutmu, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Apabila laju pertumbuhan ekonomi semakin naik atau membaik berarti pendapatan masyarakat meningkat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat membaik. Pertanyaan kedua. Apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Dapat karena kegiatan ekonomi dapat menambah penghasilan masyarakat dan bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya di halaman 79, apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Isilah tabel berikut. Jadi kita akan mengisi tabel ini dengan Kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku Pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi Baik, langsung saja kita jawab Jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku Yang pertama, untuk produksi Mengolah ikan menjadi kerupuk Membuat tahu Membuat keripik singkong Menanam padi Menanam kedelai Menanam cabai Dan menanam wortel Distribusi Penjual jagung Penjual ikan Penjual sayur Penjual perabotan rumah Apotek penjual ayam, penjual minyak, konsumsi, pembeli jagung, pembeli ikan, pembeli sayur, pembeli perabotan rumah tangga, pembeli obat, pembeli ayam, dan pembeli minyak. Diskusikan dengan kedua orang tuamu, kegiatan konsumsi apa sajakah yang terjadi di dalam keluargamu? Kegiatan konsumsi di keluargaku. Kegiatan konsumsi di keluargaku. 1. mengkonsumsi makanan dan minuman menggunakan pakaian, menggunakan kendaraan, menggunakan listrik, menggunakan minyak goreng, membeli pulsa, menggunakan wifi, menggunakan laptop, menggunakan hp, dan menggunakan mesin cuci.